Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di lover Serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan Cover terbaru sebutan Lesti Kejara Dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para untuk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 Ini mengunggah video para tia ya, MS Glow yang sudah terbang ke Paris, ke Internasional Wow, Masya Allah banget ya Dan tentu kita salpok juga dengan kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar Masya Allah, keren banget sekali, sukses terus MS Glow Beauty di Sengdipunama Sari, Mas Juregan 99 Siapa kita MS Glow Wah, wow, Masya Allah banget ya Tentunya, Papa Bilar benar-benar pasti bangga kita pun pasti bangga banget Mudah-mudahan selalu menjadi Orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Amin Ya Robbal alamin Di postingan ini pun persahabat Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Dari akun instagram Fans.leslor Mengatakan Masya Allah Keren Sukses terus buat semuanya Amin Masya Allah banget ya Doa terbaik nih Diberikan dari orang-orang baik juga yang selalu tulus mencintai idola kita Dan untuk kabar terbaru berikutnya persahabat Vitamin bahagia akhirnya muncul untuk kita semua Inilah tentunya potret Bunda Lesti dan Papa Bilar hari ini Wow ketemu dengan bamsuk persahabat ya Masya Allah Papa Bilar, Bunda Lesti dan ada Korudi Salim juga persahabat ini lagi meminta izin pembinaan nih Dengan peluncuran Leslar Metaverse Dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan mudah-mudahan semua segala urusan yang diberikan Kesuksesan, amin Dan kita lihatnya di semua kalimat Sebelum launching hari minggu besok Wah Launching hari minggu besok persahabat ya siap-siap nih kejutan yang akan kita dapatkan dari idola kesayangan kita Momen ini pun persahabat juga kembali oleh akun Polisti Anus Koleslar Pupol ini menuliskan sebuah kalimat juga di dalam caption yang dituliskan Yang pasti ini terlalu nganu jangan lupa hari minggu ya sayang-sayangku bakal launching Aposka Tuh persahabat ya bakal launching Hari Minggu besok, jangan ketinggalan. Jangan lupa, para karena kejutan akan kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak juga respon yang diberikan dari para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Vira Hartati 245 mengatakan, gak sabar menunggu sukses terus kesayangan idolaku. Semoga semakin sukses dan keluarganya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin. Masya Allah banget ya. Ternyata banyak sekali doa-doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik juga yang selalu setia mendukung idola kita. Dan berikutnya juga bersama perhatikan. Ini potret Leslar hari ini dan Lesti memakai kapal ya bersama Papa pilar putih-putih masya allah semakin cantik pasti outfit yang dipakai selalu membuat kita salvo mudah-mudahan semuanya lancar semuanya diberikan kemudahan amin ya robbal alamin leslar Metaverse akan tentunya memberikan kejutan baru dari leslar mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu mencontohkan dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Momen ini pun persahabat kita lihat diunggah kembali oleh akun sental putih yang skor billar. Kalimat konsen pun dituliskan. Pertemuan Leslar hari ini dengan Bapak Bamsud, Ketua MPR RI. Semoga lancar segala urusannya dan sukses buat Leslar metaverse. Wow, masya banget ya.